Eh, baik kawan di sini saya sedang konsolidasi anggota peta khususnya yang ada di di Kabupaten Bekasi karena selama ini kan komunitas peta ini kan tidak ikut berpolitik praktis ya jadi uh, bebas memilih uh, komunitas peta nah sekarang kan saya juga baru saja bergabung ke Pak Prabowo karena selama ini saya sudah tidak ikut beliau tapi sekarang saya sudah menjadi ketua umum makanya makanya. Peta seluruh Indonesia ini Punya pilihan masing-masing Saya curiga ini Ada yang datang ke sini uh, Karena belum tahu bahwa mungkin saya jadi ketukung di pasti... Karena saya kumpulkan oh. Saya curiga ini Saya curiga sama bapak itu sana itu Ini pengurus kader intinya Peta di Bekasi, Kabupaten ya, Coba buka baju mau dulu nih sini. Lihat dulu ini Oh, oh. Waduh, waduh, waduh, coba buka lagi. Diperbesar, diperbesar, Perbesar. diperbesar. Berontak. Apa, apa itu? Wih. Terbesar nanti. Ada doang Kamil untuk presiden 2024 ribu <tuh> dua <tuh> Terjatuh dalam ini ikut dari doang Kamil untuk presiden 2024 ribu dua puluh empat. dia menganyutkan. Dan di dia, tapi karena memang komunitas pita ini kan U tidak ikut politik praktis, tapi saya mau tanya dulu. Yes. Karena sekarang saya eh, kutum gencipi saya mau tanya dulu Pak Nisin, ah, saya mau tanya masih mau tetap di ikut Pariduang Kamil atau mau ikut Pak Prabowo? Ayo baju luar baju dalam. Ah, Badi Badi... gimana Pak Nisin? Ayo, Saya milih Pak Anwar aja. Itu kan Kala itu kan bupat, oh, iya. Kalau itu Kamu Bupati kalau Presiden, kalau Pak Anwar kan calon Bupati, iya. ini yang Presidennya. Saya ikut Prabowo. Wih. Prabowo. Yes. Wah, ternyata guys, guys, ma ikut Pak Prabowo. Ini untuk Presidennya kalau pak anwar kan calon bupati itu ya, temannya itu urusan dialah itu kalau saya kan ngurusin calon presiden saya tidak ngurusin calon gubernur calon bupati enggak nah oke okay. saya berharap eh, karena saya sudah beberapa hari ikut pak prabowo oke okay, silakan ya mau eh, karena temannya eh, pak nising ini eh, ingin jadi bupati di kabupaten bekasi dan itu temannya Silakan juga dibantu temannya. Saya di sini hanya menanya calon presiden kita. Nah, sekali lagi untuk meyakinkan saya, Mbak, nah, karena ini harus saya pilalkan, saya tanya sekali lagi. Mau ikut PDI Perjuangan Kamil atau Pak Prabowo? Ikut, ikut Prabowo. <laughs> ikut Prabowo ya. Nah, oke kawan, berarti pengurusan uh, relawan lawan Pak Prabowo di jncp ini sudah mulai akan bergerak di bawah. Ya. Karena saya ini kan tidak bisa memaksakan komunitas saya ini, peta ini untuk itu siapapun. Terserah, saya hanya kasih gambaran bahwa saya di sini, yang mau ikut saya silakan, yang tidak mau ikut saya juga silakan. Yang jelas kalau saya, siapapun yang ada di bawah komanda saya dalam sebuah perjuangan, maka saya akan fokus di situ. Itu sudah prinsip seorang pemimpin. Nah, itu kawan. Demikian, ini... Uh, apa komunikasi dengan dpd GJP jawa barat ya siapa uh, pak didi ya, pak didi karena pak nih ini juga banyak pasukannya kawan baik yang kelihatan apalagi yang <tuk> tidak kelihatan tetap <tuk> Nah, gue. jadi pada saat pilpres kampanye ini memang tidak boleh dipakai ini ya baju ini nggak boleh ya karena ini tidak boleh untuk ikut berpartai politik tidak ikut politik praktis ini seragam ini jadi saya akan mengganti seragam saya dengan seragam eh, GNCP ataupun seragam yang mirip-mirip Pak Prabowo lah. Nah, <coughs> yang lain silahkan diatur. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prabowo sehat menuju Indonesia yang berdaulat ekonomi makmur, ya tidak tunduk kepada oligarki. Itulah Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo tidak mau tunduk kepada oligarki kalau mau ngurus bangsa. Mereka! Mereka! Baiklah eh, <tuh> saudaraku, tadi sengaja saya dadak. Ya, beberapa kader inti di Bekasi ya. Datang ke rumah. Karena memang saya ini baru beberapa hari ini saya ikut Pak Prabowo. Jadi setelah selesai pilpres, press kalian sudah tahu semua bahwa setelah selesai pilpres, saya keluar dari e, barisan Pak Prabowo dan kembali fokus untuk berjuang di bidang ekonomi di komunitas peta. Dan saya sudah beberapa kali juga sampaikan bahwa komunitas peta ini tidak berpolitik praktis karena ini adalah komunitas yang khusus bergerak bagaimana cara bergotong-royong membangun ekonomi secara bersama-sama. Jadi isinya ya dari berbagai kalangan, elemen, dari berbagai simpati, sampai partai politik, ada ya banyak. Dari berbagai ormas-ormas, eh, ya walaupun bukan ormasnya yang bergabung tapi orang-orangnya secara individu, ya orang-orangnya secara individu dari berbagai ormas ada di komunitas ini. Namun umum karena ini sekarang saya menjadi ketua umum Berlawang Agen atau Gerakan Masmawa Cinta Prabowo maka saya mulai bertanya kembali kepada komunitas saya ya, karena di komunitas ini kan ada yang ikut Pak Anies, ada yang ikut Pak Ganjar, yang tadi saya malah kaget ada yang ikut Pak dibuang Kamil, ya ada yang ikut Pak Haye Nah, tidak ada salahnya saya mengumumkan juga kepada sahabatku, komunitas kita dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang di luar negeri, bahwa eh, saat ini saya bergabung kembali ke barisan Pak Prabowo untuk ya misinya adalah mengantar, ya, memilih sampai mengantar Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Insya Allah. Kemudian lanjut mengawal pemerintahan, tetapi atas nama relawan GNCP, bukan atas nama Peta Satu Komando. Jadi saya berharap, ya khususnya komunitas Peta yang mau ikut bersama saya, silakan di daerah-daerah yang bergabung. Yang tidak mau ikut juga silakan, saya tidak paksakan, dan selama mengikuti ya, prosesi pilpres tidak boleh ada atribut-atribut peta ya ikut dalam kampanye-kampanye dan saya akan contohkan itu saya akan menggunakan seragam ya, gerakan nasional cinta prabowo untuk baju peta simpan nah kali Pak saya bergabung ke GNP karena saya sudah lama mengikuti pemikiran-pemikiran pak prabowo subianto termasuk apa yang sudah dilakukan pak prabowo subianto Selalu berbicara tentang ekonomi, kedaulatan, ya. karena pemberatan air ini di dalam pisi adalah mengawal pasal 33 UD 45. Dan saya lihat di pemikiran Pak Prabowo pasal 33 juga ada dan bahkan itu dituangkan dalam partai yang dibuat oleh Pak Prabowo yaitu partai Gerindra. Nah dan kepada sahabat-sahabatku komunitas peta yang sekarang ada di hampir semua partai politik ya. Ada yang saya lihat ada yang di Partai Umat, saya lihat so, bahkan ada ya komunitas peta ada yang di PDIP, ada yang di PKS, ada yang di Demokrat, ada yang di Golkar dan tapi yang paling banyak saya lihat ada di Gerindra. Nah, silakan kalian berjuang di partai itu misinya satu yaitu bagaimana cara kalian menuangkan pikiran terkait ekonomi dan bagi sahabat yang tergabung dalam DNCP yang ingin ikut relawan ya, di luar komunitas kita ini sudah banyak yang masuk dari berbagai daerah dan ini sedang saya organisir yang jelas saya tetap memegang prinsip-prinsip kepemimpinan saya karena saya adalah pimpinan DNCP maka tentunya saya akan fokus bagaimana cara membesarkan GNCP baik saat ini pada saat kampanye nanti dan pada saat Pak Prabowo jadi presiden dan pada saat kita akan mengantar atau mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah itu akan saya lakukan atas nama GNCP atau Gerakan Nasional Cinta Prabowo. Karena saya berpikir ya saya memang harus beririsan dengan O, politik, karena o, visi misi pembela air di bidang ekonomi tidak bisa dijalankan secara komunitas tanpa ya melibatkan o, campur tangan pemerintah jadi harapan saya ke depan Pak Prabowo menjalankan amanah konstitusi NKRI, yaitu Pancasila dan UD45 karena gerakan kami, komunitas kami selama ini ada di dalam amanah konstitusi yaitu diantaranya prakteknya adalah mandiri secara ekonomi itu fokus kami bagaimana rakyat Indonesia menciptakan pabrik-pabrik yang seharusnya dari Indonesia bagaimana rakyat Indonesia bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri bagaimana rakyat Indonesia bergotong royong bersatu membangun ekonomi dengan cara dilibatkan untuk membuat pabrik-pabrik seperti pabrik-pabrik yang berskala nasional yang sahamnya mayoritas adalah milik bangsa Indonesia. Bukan kita anti investor, investor asing. Bukan, saya tidak anti investor asing. Tetapi harus lebih mengutamakan investor dalam negeri. Yaitu rakyat Indonesia. Ini kawan. Jadi setelah ini. Sampai pilpres. Saya akan berseragam menggunakan DNCT atau seragam yang mirip-mirip dipakai Pak Prabowo. Pesan saya adalah kepada sahabatku seluruh rakyat Indonesia secara umum dan kepada komunitas kita secara khusus jika beda pilihan dalam pilpres silahkan itu terjadi namun jangan memfitnah, menghina, mencaci, memaki saudara sendiri karena beda pilihan dalam pilpres memaki, mencaci, mem menghina capres-capres yang tidak didukungnya. Jangan. Fokus. Misi kita di Gerakan Nasional Cinta Prabowo adalah Pak Prabowo menjadi Presiden RI 2024-2029 menuju bangsa yang ekonominya semakin maju dan tentu saja berdaulat. Demikian saya beraku, jika ada yang tidak senang atau tidak suka dengan keputusan yang saya ambil untuk bergabung kembali ke Pak Prabowo, silakan itu wajar saja yang penting jangan putus tali silaturahmi kawan saya pribadi tidak akan pernah memutus tali silaturahmi hanya karena beda pilihan dalam capres maupun cawpres tapi kalau diantara kalian ada yang mau memutus tali silaturahmi karena cap karena perbedaan capres atau cawpres itu urusan kalian tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Prabowo Presiden, Indonesia jair dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.